Selamat sore teman-teman Hari ini kita akan membersihkan mainan lagi Tadi kita habis jalan-jalan di tepi pantai cari mainan Nih ada kita dapat mainan yang penuh lumpur teman-teman Wow Ayo kita bersihkan Nah kita simpan dulu Dua Tiga Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Wow, apa nih yang besar? Puluh? Yeay! Ayo, kita cuci dulu ya. Nah, kita cuci di sini aja, teman-teman. Nggak usah ke, ke yang dalam, teman-teman. Takut tenggelam, ayo kita cuci. Wow, kita dapat kambing gunung lagi, teman-teman. Satu, nah, kita dapat kerbau, teman-teman. Dua ini apa wow kita dapat macan teman-teman ini hari mau kayaknya tiga apa ini teman-teman wow cantik warnanya ternyata kita dapat stegosaurus nih warna hijau nah kita sudah bersihkan empat teman-teman Nah ini apa Waduh kerbau lagi nih Kerbaunya gemuk ya teman-teman Cocok untuk dipotong nih teman-teman Waduh jangan dong Nah ini apa Wow brachiosaurus cantik nih Kita sudah dapat 6 nih Membersihkan mainan 6 no nah, ini yang besar apa nih Wow Wow, keren banget nih! Ada yang tahu ini apa? Pasti tahu kan? Ini t-rex, ah, ah, keren ini apa? Wow, dinosaurus lagi! Banyak mainan dinosaurus di sini, teman-teman. Kalian harus... Sering jalan-jalan ke pantai. Biar dapat mainan banyak teman-teman. Nah ini juga nih. Terakhir. Wow. Ini T-Rex juga. Tapi kok bentuknya kayak tokek ya teman-teman. <hisa> Ayo kita simpan. Satu. One. Two. Three. Four. 5 Five. 6, 7, 8, 9, 10 Wow, tempat mainan kita sudah penuh teman-teman Kita sudah bersihkan lagi nih teman-teman Makin banyak nih mainan yang kita dapat Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Biar kita besok cuci mainan lagi Dadah